Mitsubishi tak kenal lelah berinovasi dalam pengembangan Pajero Sport. Belakangan ini Mitsubishi sedang mempersiapkan mobil baru Pajero Sport 2023. Sesuai dengan embel-embel New, New Pajero Sport 2023 memiliki banyak fitur baru dan tentunya harga baru. New Pajero Sport 2023 berbeda dengan Pajero Sport sebelumnya. Nah bagaimana data teknis dan harga New Pajero Sport 2023 simak terus channel ini. Karena banyak yang tertarik dengan harga New Pajero Sport 2023, dan tentunya ada pertanyaan lain berikut ini. Kapan akan dirilis? Mengenai harga dan spesifikasi mobil baru Pajero Sport 2023 akan kami bahas pada artikel kali ini. Kapan mobil baru Pajero Sport 2023 dirilis? Kabar terbaru menyebutkan bahwa Mitsubishi bersiap meluncurkan dan meluncurkan New Pajero Sport 2023. Model terbaru Pajero Sport 2023 juga disebut akan sangat berbeda dengan model Pajero Sport sebelumnya. Jadi banyak perubahan besar pada new Pajero Sport 2023, perubahan besar ini membuat mobil Mitsubishi terbaru ini semakin penasaran.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 It's hard to find the reason why you stay by my side Generasi berikutnya dari Pajero Sport terbaru termasuk tren power hybrid dan berbeda dari sebelumnya ini akan menjadi rilis terakhir Mitsubishi untuk beberapa bulan mendatang karena versi ini menuju ke Australia dan mungkin ke seluruh dunia. Laporan kanal YouTube Aulian Sadega yang menyebutkan detail dan spesifikasi mobil baru Pajero Sport 2023 telah bocor. Inilah berita tentang kebocoran panas ini. Hanya 800 eksemplar Brand new Mitsubishi Pajero Sport 2023 bocor. Meski masih rumor, kemunculan Mitsubishi New Pajero 2023 mendatang mungkin sudah mendapatkan beberapa petunjuk. Namun sayangnya model generasi terbarunya belum juga muncul. Beredar di jejaring media sosial dan menimbulkan kebingungan hanya sekumpulan digital jika tidak ada kendala, Mitsubishi akan meluncurkan dan merilis Pajero Sport 2023 baru pada Januari tahun 2023. Jadi ini hanya masalah waktu saja, masih banyak yang belum bisa diungkap di sini. Namun ada yang mengklaim harga New Pajero Sport 2023 masih berkisar antara 500 juta rupiah ke atas dan di bawah 1 miliar rupiah. Tidak sabar menunggu Pajero Sport 2023 yang baru. Apakah Anda ingin merasakan sesuatu yang berbeda? Nah, sekarang kita tunggu kedatangan Mitsubishi Pajero Sport terbaru 2023 di bulan Januari dengan harga yang sudah jelas.